Al-Imam Siribun Ghaldes Itu punya kitab namanya Sifatul Sofah Ada kitab Sifatul Sofah Sifatul Sofah itu berapa? Empat atau lima jilid, ya Saya saya lupa itu Antara empat atau lima jilid Itu di salah satu bagian kitabnya itu Beliau mengatakan Ini Gertanah Bima yang kusumi malik Kata beliau Ibuki Amma yang kusumin Kalau kamu sedih karena kehilangan harta, maka menangislah karena kamu menyia umurmu tanpa belajar. Nangis lo suruh nangis. Kamu kalau nggak belajar, libur gitu seneng atau nangis? Seneng. Insyaallah. -oh. Kalau <tuh> dengar dengar kentrong dua kali itu faroh al Hahaha <tuh> Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam ada banyak sebetulnya ada, ada kitab Tajul Arus Fitahidhin Nufus yang tapi saya kutipkan yang dari kitab Al-Hikam. Beliau bilang begini. Ma <tuh> fa ta min ka okay, min hadha Wa ma fihi la qimatalah. Aw sesuatu yang hilang darimu hari ini tidak akan pernah mendapatkan gantinya.